Hai guys, berjumpa lagi dengan angler petaun Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya Channa auranti atau punya nama kerennya Chana auranti maculata Merupakan jenis snakehead yang sangat populer karena ikan ini memiliki tubuh yang menawan dan bagus Ukuran tubuhnya yang lumayan gede, warna tubuhnya kuning oranye dengan bar hitam dan juga kilau biru pada siripnya buat membuat banyak para keepers Chana ingin memeliharanya walaupun Chana Oranti berasal dari India namun saat sekarang ini sudah banyak loh dikembangbiakkan di Indonesia Chana Oranti sekarang sudah cukup umum dijumpai di berbagai penjual ikan hias karena ikan ini sudah banyak yang berhasil memberidik nah di kesempatan kali ini pimpin ingin share kepada kalian semua tentang bagaimana caranya membedakan jenis auranti jantan dan juga betina. Namun, sebelum ke informasinya alangkah baiknya ya, kalian langsung klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan info menarik seputar ikan dari mimin. Berikut ini, ada tiga poin yang bisa dijadikan patokan untuk membedakan auranti jantan atau betina. Nomor satu, Pola sirip dorsal Sirip dorsal adalah sirip yang terletak di punggung tubuh cana. Sirip ini juga dapat memanjang dari punggung hingga hampir mencapai bagian ekor. Pada sirip dorsal ini juga ada ya, terdapat pola-pola hitam dan kuning yang bentuknya mirip batik. Dengan memperhatikan pola batik ini, kita juga bisa loh membedakan jenis kelamin auranti. Cena oranti jantan, pola batiknya hanya sampai separuh sirip dorsal. Sedangkan pada betina, pola batiknya bisa sampai ujung atas sirip dorsalnya. So, pola batik ini jauh lebih luas pada betina daripada pada jantan ya, guys. Nomor 2, panjang sirip dorsal. Sirip dorsal cena oranti jantan cenderung lebih panjang daripada sirip dorsal betina. Ujung belakang sirip dorsal jantan juga biasanya menempel dengan sirip ekornya. Sedangkan ujung belakang sirip dorsal auranti betina biasanya tidak menempel dengan sirip ekornya. Namun, perbedaan ini juga tidak mutlak ya, karena pada cana betina yang gondrong, kadang sirip dorsalnya pun bisa menempel dengan sirip ekornya. Tapi perbedaan ini juga bisa dijadikan pelengkap untuk semakin meyakinkan kita dalam membedakan jenis kelamin cana auranti nomor tiga ukuran kepala dibandingkan ukuran tubuh jana oranti jantan cenderung memiliki tubuh yang lebih ramping dengan kepala yang begitu lebar jadi ketika dilihat dari atas bentuk kepalanya cenderung lebih lebar daripada tubuhnya seolah-olah bentuk kepala dan tubuhnya bila dilihat dari atas mirip seperti anak panah namun pada betina, tubuhnya cenderung begitu lebih gemuk daripada jantan karena menyimpan telur dan juga lebih banyak lemaknya, guys. Jadi, ketika dilihat dari atas kepala dan badannya, dia memiliki lebar yang hampir sama atau tidak berbeda jauh. Namun, membedakan auranti dari ukuran tubuh dan juga bentuk kepala relatif sulit nih untuk para pemula. Ukuran tubuh juga dapat dipengaruhi oleh jumlah makanan yang diberikan. Bila auranti ini juga diberi makan terlalu banyak dan akhirnya menjadi kegemukan, tentu akan sulit ya, untuk membedakan jenis kelamin dari segi postur tubuhnya. Nah, itu dia tadi 3 poin penting yang bisa kalian terapkan untuk membedakan cana auranti jantan atau betina guys. Semoga bayang mimin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah standby dan nonton video ini sampai habis. Dukung channel Angler Petahun dengan channel like, comment, share, dan juga subscribe. Tonton juga video-video lain dari kami. Follow sosial media kami di Instagramnya, at Kita ketemu lagi setiap Rabu dan Minggu. Dah.